Ternyata persahabat ya kolaborasi antara Papa Bilar dan Rudi Salim pun ini tayang malam hari ini juga. Wow dua vlog sekaligus nih persahabat ya. Silakan persahabat ya untuk mensupport idola keseharian kita bebas tanpa paksaan mau nonton manggaan persahabat ya. Kita harus wajib sih sebenarnya kita mensupport idola kesayangan Mudah-mudahan semakin banyak dukungan juga nih Dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita Kita lihat juga persahabat ya ke kabar selanjutnya Ini ada postingan yang sangat luar biasa di kolom komentar Sekelas Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil Persahabat ya ternyata ngikutin Leslar juga Perhatikan sebuah kalimat Komentar Yang diposting oleh Leslar Sik Dari akun Nova Dostianturi 21401 Mengatakan disitu disukai Nova katanya Dan ternyata ada jawaban juga dari Papa Ridwan Kamil Pak Ridwan Kamil mengatakan Dan dikomentari Leslar Kata Pak Ridwan Kamil Wow Nama Leslar memang selalu menggema di mana-mana persahabat Masya Allah Leslar go internasional ya Selalu banyak orang-orang yang pengen tahu dengan nama Leslar Masya Allah Kita lihat di kalimat komentar di postingan ini Banyak tanggapan dan respon yang diberikan Ada tanggapan dari akun Arshillah Khalifa26 mengatakan Masya Allah Pak Ridwan Kamil ternyata mengikuti Leslar juga Wow, suatu kebanggaan nih persahabat ya Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya dari Kurniasari 1988 mengatakan, Pak Ridwan yang nulis komen, Aku yang merasa keren, Min, katanya tuh. Wow, hadiah dari Bapak Gubernur nih, ya spesial, di tanggal 24 nih, di hari bahagianya Leslar, Masya Allah banget ya. Luar biasa, mudah-mudahan Bapak Ridwan Kamil juga, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian juga, persahabat, kita simak ya ada kabar baik nih dan kabar gembira yang kita dapatkan. Kali ini, di ajang Telkomsel UWOT 2022. Alhamdulillah, Bunda Lesti Kejora ini mendapatkan... Piala penghargaan Di kategori favorit solo singer Mengalahkan Teh Ocha dan Iwan Fals Ya pastinya Masya Allah banget Suatu kebanggaan yang tentunya tak terkira Alhamdulillah makasih banget ya Dukungannya dari Leslie Lovers Lovers, Leslie Lovers semuanya Yang sudah Mendukung idola kesayangan kita Dan Alhamdulillah juara juga Bisa mendapatkan piala penghargaan Info juga kita dapatkan dari abang underscore L ya Kita simak juga ada kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah menang selamat bunda kalian luar biasa tuh Lesa Lovers memang luar biasa banget ya Kekompakannya terbukti nih persahabat Alhamdulillah membuahkan hasil bunda Lesti menjadi favorit solo singer Dan mendapatkan piala penghargaan Telkomsel Award 2022 special anniversary ke-27 tahun Telkomsel persahabat ya, Masya Allah bangga dan pastinya bahagia kemudian persahabat disimak juga, ini ada info yang tadi sore dari L2W mengenai kurban persahabat, kita simak di kalimat caption info yang dituliskan selamat sore Les Lovers ingatkah kalian dengan sejarah yang sudah kita buat tahun lalu Les Lovers berkurban semuanya Empat hewan kurban melalui dompet va Dua sapi dan dua kambing yang tersebar di pelosok-pelosok Indonesia Berbagi hewan kurban kepada kaum duava Tahun ini kami mengajak kalian semua untuk berdonasi kurban bersama L2W Segera dm l2w.id untuk informasi donasi Donasi akan kami tutup pada awal Juli Ini info penting nih untuk warga Konoha juga Bila mana yang ingin bersahabat ya, berdonasi, langsung saja DM akun Instagram l 2 ID langsung bersahabat ya. Mudah-mudahan fanbase Leslar selalu mendebar kebaikan dan selalu mencontohkan kebaikan bersahabat ya. Ini wajib kita support dan dukung juga nih.